kembali ya buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya dengan cara like dan subscribe ya dan buat teman-teman yang mau daftar yang mau join grup WhatsApp, silahkan ya linknya di pin komentar kita buy langsung satu juta karena udah bagus nih kelihatannya semoga aja bener keluar kekini yang banyak dan bisa profit uh kali 3 kita sudah keluar lagi ya Itu apa namanya, mahkota? Segini des Oke Kita coba naik Rp 40 ribu sekarang Rp 40 ribu gobek Ya coba bui No, I need Sampai ya yeah. Ой, Dapat lagi tanya di sini Ayo Wah 7 juta pas Mungkin dipaskan ya Mantap Mantap jiwa Kita profit juga guys Jangan lupa teman-teman dibantu like dan subscribe -nya.